Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Ad 81. Di video kali ini saya akan mereview ini bibit cabai rawit hijau yang saya upload beberapa minggu yang lalu. Sekarang sudah tumbuh. Sehat. nah, ini di pas bunga tuh pot, atau apalah wadah. Nah, ini di rak telur. sekitar umur seminggu nanti kalau sudah umur 20 hari atau 25 hari kita nanti akan pindahkan cabai rawit hijau lur mungkin itu, kurang ke sisa yang mungkin ya, kurang optimal.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 terima kasih bagi yang sudah menonton video ini video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk harga cabai rawit sekarang kisaran 50 ke atas ya 50 atau 60 e, tergantung daerah masing-masing daerah kalau untuk wilayah Lampung sendiri masih di angka 50000 ribu per kilogram bagi yang suka channel ini silakan diklik tekan tombol subscribe, like, comment, and share, oke? Okay? Ada notifikasi saya kembalikan. Marilah kita berkebun. Jangan biarkan lahan pekarangan kita kosong atau nganggur. karena dengan ketelatenan akan menghasilkan atau berbuah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kebutuhan sehari-hari itu banyak